Salam Pak Tunggilan, Selamat pagi Bapak-Ibu, Saudara-saudari, serta anak-anakku sekalian. Kasih setia Tuhan senantiasa bersama kita dalam kesehatan dan semangat menghayati hidup anugerahnya. Bapak-Ibu dan Saudara sekalian, berikut ini kami sampaikan tata laksana ibadah pada minggu pagi ini akan dilayani oleh Bapak Pendeta Yohanes Puji, STH. Perkenankan, sebelum pelaksanaan ibadah pada pagi ini, kami sampaikan penekanan warta jemaat dalam satu minggu ke depan sebelum ada pengumuman ibadah new normal terkait dengan COVID-19 bahwa ibadah masih dilakukan atau dilaksanakan di rumah kita masing-masing secara online. Bapak-Ibu dan Saudara yang dikasih Tuhan, yang pertama, ibadah persekutuan doa dan ibadah keluarga masih tetap dilakukan di rumah-rumah. Dan pada saatnya, pagi ini, Bapak-Ibu dan Saudara kami undang untuk bangkit berdiri dengan kita pujikan kidung jemaat nomor 10 pujilah Tuhan sang raja Yang maha mulia, segenap hati dan jiwaku puji lagi. Yang datang berkat, bilang musikmu berkat angkatlah. Mari bernyanyi Semua makhluk bernafas Iringilah kami Puji terus Nama yang maha kudus Paduka Bagian yang kami alami pada pagi hari ini kami nyatakan dengan penuh ungkapan syukur hanya kepada Tuhan Allah yang menciptakan langit dan bumi Allah yang kasihnya kekal Allah yang tidak akan pernah meninggalkan segala karya tang kembali kita pujikan kitung jemaat nomor 46 bait 1 dan 5 Bersorak nama Tuhan haleluya kasihnya tak berkurang haleluya sekalipun keluh bukan Haleluya, besarkan nama Tuhan Haleluya. Di dunia serukan kemuliaannya, janjinya dikuburkan demi manusia. Pujarlah nama Tuhan haleluya. Salam damai sejahtera yang dari Allah Bapa telah nyata dalam kehadiran dan karya Yesus Kristus kepada saudara sekalian. Amin. Disilakan duduk kembali. Sidang jemaat yang kekasih, tema ibadah yang mendasari sukacita kita pada pagi hari ini, sebagaimana dinyatakan dalam kesaksian surat 2 Timotius pasal 4, 2 Timotius pasal 4 pada ayat 2. Demikian dikatakan kepada kita sekalian. Beritakanlah firman, siap sedialah, baik atau tidak baik waktunya, nyatakanlah apa yang salah, tegurlah, dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Saudaraku sekalian yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, demikianlah bagian dari kesaksian Timotius dalam suratnya yang kedua. Kiranya senantiasa mengingatkan kepada kita sekalian tentang keberadaan dan kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Mari kita melakukan pemeriksaan terhadap diri kita masing-masing. Kita nyatakan kepada Tuhan setiap hal yang selama ini telah kita lalui. Kita mohon pengampunan kepadanya. Kita yakin bahwa Tuhan berkenan menganugerahkan kasih dan kesetiaannya. Mari kita Berdoa Tuhan Allah bapa Surgawi Kami mengucap syukur atas penyertaan Tuhan Atas kehadiran Tuhan di sepanjang hidup dan kehidupan kami Terima kasih atas berkat yang Tuhan limpahkan kepada kami Hingga kami mengalami kecukupan untuk beragam kebutuhan hidup sehari-hari Bapak biarlah berkat terlebih anugerah pengampunan yang Tuhan percayakan kami dapat meneruskannya kami mau membagikannya bagi siapapun yang ada di lingkungan kami kami mau saling memberi maaf Apabila diantara kami melakukan kesalahan, ya Bapak, kami serahkan kebaktian kami pada pagi hari ini hanya di dalam pimpinan kuasa dan kasih Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu dan saudaraku sekalian yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, berita anugerah dan petunjuk hidup baru yang dinyatakan kembali kepada kita sekalian sebagai wujud sikap sebagai wujud jawaban yang dinyatakan oleh Tuhan Allah atas pengakuan atas penyesalan bahkan pertobatan yang dilakukan oleh segenap umatnya demikian dinyatakan dalam bagian Kitab Wahyu, pasal 3 ayat 19. Barang siapa kukasihi, ia kutegur dan kuhajar. Sebab itu, relakanlah hatimu dan bertobatlah. Marilah kita sambut dengan sukacita berita anugerah dan petunjuk hidup baru ini dengan kembali memuji Tuhan melalui nyanyian dari Kidung Jemaat nomor 467 bait 1 2 dan 3. thoughts of Saatnya kita akan merenungkan bagian dari kesaksian Alkitab. Sebelumnya, marilah kita berdoa, kita mohon pimpinan dan penyertaan Tuhan. Mari kita berdoa: "Tuhan, Allah Bapa, kembali kami menghampirimu, mengungkapkan setiap hal yang ada di dalam hati." pikiran dan hidup kami pribadi lepas pribadi Tuhan kami ingin senantiasa dekat dengan firman dengan rancangan bahkan kehendak Tuhan melalui perenungan yang akan kami lakukan berlandaskan bagian dari kesaksian Alkitab ya Bapa hadirlah di tengah-tengah kami Kuasai kami, buka dan terangi hati dan pikiran kami pribadi lepas pribadi. Biarlah setiap jengkal kehidupan kami senantiasa mengarah dan terarah hanya bagi kemuliaan Tuhan. Bersabdalah kepada kami, amin. Baik Bapak-Ibu yang dikasih Tuhan, bacaan kita pada pagi hari ini ada tiga perikop. Yang pertama diambil dari Keluaran 12 ayat 1 sampai dengan 15. Yang kedua dari Roma pasal 13 ayat 8 sampai dengan 14. Dan yang ketiga dari Injil Matius pasal 18 ayat 15 sampai dengan 20. Adapun nanti yang ketiga akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Yohanes Puji. Mari Bapak-Ibu kita buka Alkitab kita, kita akan membaca yang perikop yang pertama diambil dari Keluaran 12 ayat 1 sampai dengan 15 dengan perikop tentang perayaan Paskah Berfirmanlah Tuhan kepada Musa dan Harun di Tanah Mesir Bulan inilah akan menjadi permulaan segala bulan bagimu, itu akan menjadi bulan pertama bagimu tiap-tiap tahun. Katakanlah kepada segenap jemaat Israel. Pada tanggal 10 bulan ini, diambilah oleh masing-masing seekor anak domba menurut kaum keluarga, seekor anak domba untuk tiap-tiap rumah tangga. Tetapi jika rumah tangga itu terlalu kecil jumlahnya Untuk mengambil seekor anak domba Maka ia bersama-sama dengan tetangganya Yang terdekat ke rumahnya haruslah mengambil seekor Menurut jumlah jiwa tentang anak domba itu Kamu telah perkiraan menurut keperluan tiap-tiap orang Anak dombamu itu harus jantan, tidak bercelah Berumur setahun, kamu boleh ambil domba atau kambing. Kamu harus mengurungnya sampai pagi hari yang ke-14 bulan ini. Lalu seluruh jema jemaah Israel yang berkumpul harus menyembelihnya pada waktu senja. Kemudian dari darahnya haruslah diambil sedikit dan dibubuhkan pada kedua tiang pintu dan pada ambang atas, pada rumah-rumah, di mana orang memakannya. Dagingnya harus dimakan mereka pada malam itu juga. Yang dipanggang mereka harus makan dengan roti yang tidak beragi, beserta sayur pahit. Janganlah kamu memakannya mentah atau direbus dalam air. Hanya dipanggang di api. Lengkap dengan kepalanya dan betisnya dan isi perutnya. Janganlah kamu tinggalkan apa-apa dari daging itu sampai pagi. Apa yang tinggal sampai pagi, Kamu bakarlah habis dengan api, Dan beginilah kamu memakannya, Pinggangmu berikat, Kasut pada kakimu, Dan tongkat di tanganmu, Buru-burulah kamu memakannya, Itulah pasca bagi Tuhan, Sebab pada malam ini, Aku akan menjalani tanah Mesir, Dan semua anak sulung dari anak manusia, Sampai anak binatang, akan bunuh, dan kepada semua Allah di Mesir Akan kujatukan hukuman Akulah Tuhan Dan darah itu menjadi tanda bagimu Pada rumah-rumah di mana kamu tinggal Apabila aku melihat darah itu Maka aku akan lewat daripada kamu Jadi tidak akan ada tulah Kemusnahan di tengah-tengah kamu Hari ini akan menjadi hari peringatan bagimu Kamu harus merayakannya sebagai hari raya bagi Tuhan turun temurun. Kamu harus merayakannya sebagai ketetapan untuk selamanya Kamu makanlah roti yang tidak beragi tujuh hari lamanya Pada hari pertama pun kamu buanglah segala ragi dari rumahmu Sebab setiap orang yang makan sesuatu yang beragi Dari hari pertama sampai hari ketujuh orang itu harus dilenyapkan di antara Israel. Adapun bacaan yang kedua, Bapak Ibu, diambil dari Roma pasal 13 ayatnya yang ke-8 sampai 14. Yang demikian firman Tuhan dengan perikop kasih adalah kegenapan hukum Taurat. Janganlah kamu berhutang apa-apa kepada siapapun juga, tetapi hendaklah kamu saling mengasihi. Sebab barang siapa mengasihi sesama manusia, ia sudah memenuhi hukum Taurat. Karena firman, janganlah berzina, janganlah membunuh, janganlah mencuri, janganlah mengingini dan firman lain manapun juga sudah tersimpul dalam firman ini, yaitu, kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Kasih tidak berbuat jahat terhadap sesama manusia, karena itu, Kasih adalah kegenapan hukum Taurat. Hal ini harus kamu lakukan karena kamu mengetahui keadaan waktu sekarang, yaitu bahwa saatnya telah tiba bagi kamu untuk bangun dari tidur. Sebab sekarang keselamatan sudah lebih dekat bagi kita daripada waktu kita menjadi percaya. Hari sudah jauh malam, telah hampir siang. Sebab itu, marilah kita menanggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan dan mengenakan perlengkapan senjata terang. Marilah kita hidup dengan sopan, seperti pada siang hari, jangan dalam pesta pora dan kemabukan, jangan dalam pencabulan dan hawa nafsu, jangan dalam perselisihan dan iri hati, tetapi kenakanlah. Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang dan janganlah membawa tubuhmu untuk memuaskan keinannya Amin untuk meresponi pembacaan kita pada pagi hari ini Bapak Ibu marilah kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 52 baitnya yang pertama Matius pasal 18 ayat 15-20 yang demikian Apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah empat mata Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatkannya kembali Jika ia tidak mendengarkan engkau Bawalah seorang atau dua orang lagi supaya atas keterangan dua atau tiga orang saksi perkara itu tidak disangsikan. Jika ia tidak mau mendengarkan mereka, sampaikanlah soalnya kepada jemaat. Dan jika ia tidak mau juga mendengarkan jemaat, pandanglah dia sebagai Seorang yang tidak mengenal Allah Atau seorang pemungut cukai Aku berkata kepadamu Sesungguhnya apa yang kamu ikat di dunia ini Akan terikat di surga Dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini Akan terlepas di surga Dan lagi aku berkata kepadamu jika dua orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di Surga. Sebab di mana dua atau tiga orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Demikian saudara-saudara bagian dari kesaksian Alkitab 3 perikop yang melandasi sukacita dan perenungan kita pada kebaktian pagi hari ini. Sebelum kita melakukannya lebih lanjut, marilah kita kembali pujikan nyanyian dari Kidung Jemaat nomor 52 bait 2. Tidak. Saudara sekalian yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan Yesus Kristus, tema atau judul renungan kita pada pagi hari ini adalah Mewujudkan Kebenaran Terang Firman Allah. Mewujudkan Kebenaran Terang Firman Allah. Sidang jemaat yang kekasih, tidak semua orang mau segera mengakui kesalahannya, terlebih meminta maaf kepada orang lain, meski ia sadar bahwa ia telah melakukan kesalahan kepada orang tadi. Dan menariknya, menariknya lagi, saudara-saudara, tidak sedikit orang tidak mau memberikan peringatan, apalagi mengatakan kesalahan. Katanya demi menyenangkan orang lain, atau beralasan karena menegur orang lain, Mengandung risiko, disatru, ganti, dimarahi, atau akan menerima tindakan-tindakan yang lainnya. Nah, sementara itu, saudara-saudara, disadari atau tidak dalam hal menegur sesama, setiap orang pasti mengenal prinsip berani mengatakan yang benar dan menyatakan yang salah. Mungkin dalam suatu keadaan atau kesalahan tertentu, adakalanya sikap demikian ini dirasa dapat dimaklumi karena beberapa pertimbangan tertentu juga. Namun saudara-saudara, bagaimana ketika tentang kesalahan, tentang sikap yang salah bahkan dosa itu terjadi di dalam kehidupan sebuah persekutuan yang namanya gereja? persekutuan orang-orang Kristen. Saudaraku sekalian yang kekasih, tidak jarang gereja terjebak pada dua sikap yang ekstrim. Ketika ia sedang mendapati sesuatu hal yang tidak beres, yang terjadi pada seseorang warga yang harus didampinginya. Dua sikap ekstrim yang dimaksud yaitu memaklumi. Ia menyatakan permaklumannya kepada saudara yang berbuat salah atau dosa. Dan sekali lagi katanya atas nama kasih dan pengampunan. Atau sebaliknya bertindak menjaga kesucian jemaat. Dan itu dilakukan dengan cara mengucilkan orang yang dianggap berdosa atau Bersalah tadi, nah diakui atau tidak, kedua sikap ekstrem ini pasti tidak mencerminkan kasih Kristus sebagai kepala gereja, dan sikap ekstrem ini harus segera dibenahi, harus segera ditinggalkan, dibuang jauh-jauh. Mengapa kedua sikap ekstrim ini tidak patut terjadi dalam kehidupan bergereja atau berjemaat? Saudaraku sekalian, sebagai murid Kristus, kita dipanggil untuk meminta ampun kepada Allah yang Maha Kasih itu. Allah yang Maha Kasih yang menyatakan kasihnya melalui tindakan melalui penyataan yang benar-benar membuat umatnya mengalami hidup yang damai. Nah anugerah yang indah yang telah lebih dulu dianugerahkan oleh Allah dan diterima oleh umat yang dikasihnya inilah yang harus diteruskan yang harus dibagikan kepada yang lainnya kepada sesamanya melalui tindakan dan doa rekonsiliasi yang dilandasi dengan kuasa Allah sidang jemaat yang kekasih perjalanan Kehidupan umat Tuhan zaman Perjanjian Lama, umat Israel, sangat diwarnai dengan dinamika iman yang berulang. Ketika itu, bangsa Israel percaya kepada Allah yang membebaskan. Kemudian, ternyata mereka mengalami masalah hingga melakukan kesalahan, hingga berbuat dosa, karena didapati mereka tidak setia, mereka tidak mau mendengarkan firman Allah. Kemudian mereka mendapatkan hukuman dari Allah, namun karena hukuman itu ditanggapi, disikapi oleh umat Israel, mereka mau mengakui dosa, mereka mengakui kesalahannya kepada Allah. Mereka menyatakan janji setianya untuk kembali pada firman dan jalan Allah. Dan Allah pun memulihkan keadaan Israel. Allah kembali menyatakan kasihnya kepada umat. Hingga Israel percaya dan kembali setia menyembah Tuhan serta menyatakan kekudusan hidup di hadapannya. Tapi sekali lagi kehidupan beriman yang seperti itu ternyata selalu dan selalu berulang kesalahan demi kesalahan selalu dan selalu terjadi pertobatan dan pertobatan selalu dan selalu dilakukan pengampunan Allah selalu dan selalu terjadi begitu terus yang dialami oleh umat Tuhan pada saat itu Saudara-saudara berbicara tentang kekudusan, Rasul Paulus menyatakan bahwa hidup di dalam kekudusan itu berarti melawan segala perbuatan jahat. Paulus menasihati agar jemaat Roma menanggalkan perilaku hidup malam. Kata atau istilah malam dalam hal ini menunjuk pada aktivitas yang tidak baik. Perilaku hidup malam, kemabuan, pesta pura, dosa seksual, perselisihan, iri hati, dan sifat-sifat kedagingan yang lainnya. Selanjutnya Paulus mengajak agar mereka mengenakan Kristus yaitu hidup dalam terang, hidup sopan, hidup kudus. Dan kata menanggalkan serta mengenakan yang diungkap oleh Paulus, menunjukkan bahwa orang Kristen tidak dapat hidup dalam area abu-abu antara hitam dan putih, atau antara putih dan hitam. Mereka harus meninggalkan kegelapan dan hidup dalam terang. Kasih dalam iman Kristen tidak mengarahkan manusia untuk berkompromi dengan dosa. Sebab kasih yang sejati pasti akan berjalan bersama-sama dengan kekudusan. Sebagai tubuh Kristus Gereja memang tidak terdiri dari orang-orang yang sempurna Tidak terdiri dari orang-orang yang sudah sempurna Melainkan mereka adalah orang-orang yang dibenarkan Dan sedang terus-menerus digulau mentah Terus-menerus disertai, dibersamai oleh Tuhan dalam kehidupannya agar benar-benar menjadi umat yang kudus di hadapan Allah. Kesalahan dan kejatuhan dalam dosa bisa saja terjadi sekalipun ia adalah Kristen. Nah apabila hal ini terjadi, atau terpaksa terjadi, maka tugas sesama orang Kristen adalah menasehati dan membimbingnya untuk bertobat. Mungkin pertanya pertanyaan yang kemudian muncul adalah bagaimana menegur, menasehati dan membimbing itu harus dilakukan. Bapak ibu dan saudara-saudara, melalui bagian dari kesaksian Injil Matius tadi, Tuhan Yesus memberikan petunjuk bahwa teguran dan nasihat itu harus dilakukan secara bertahap. Pertama, hendaknya dilakukan dalam pembicaraan antar pribadi dengan seseorang yang berbuat salah. Jika tahap teguran, teguran dan nasihat ini tidak ditanggapi, perlu menghadirkan saksi. Tahap yang kedua. Tujuannya bukan untuk menghakimi yang salah atau yang kedapatan salah tadi, tetapi sebagai upaya untuk menyadarkan Orang yang berbuat salah tersebut Jika teguran dengan saksi itu pun Tetap tidak ditanggapi Barulah Orang yang berbuat salah itu Ditegur dalam Pertemuan Jemaat Tahap yang Ketiga Dan yang terakhir Apabila sampai menerima teguran yang demikian, ini ia tetap tidak merespons, baik tidak mau mengakui kesalahannya. Maka, dengan sikapnya yang seperti itu, menunjukkan bahwa ia adalah orang yang tidak mengenal Tuhan, atau tepatnya, ia adalah orang yang tidak mau mengenal. Tuhan Sidang jemaat Yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan Saat-saat ini Kita memasuki Bulan Kitab Suci Saat-saat Yang mengajak saya Dan penyelidikan sekalian untuk Kembali Memperkokoh pemahaman Kembali dan makin memperkokoh penghayatan bahwa firman Tuhan adalah firman yang hidup. Artinya, melalui bagian-bagian kesaksian dalam kitab suci ini, ada tuntunan, ada petunjuk, ada perintah, ada larangan yang dinyatakan oleh Allah. Untuk dipatuhi oleh segenap umatnya. Peringatan nasihat, tuntutan untuk dipatuhi demi kelangsungan dan makin terarahnya kehidupan umat dalam kuasa Allah. Firman Allah yang menuntun dan mengarahkan kita kepada kebenaran, mengarahkan setiap jengkal langkah hidup kita, agar tetap selalu berjalan pada rute perjalanan yang telah ditetapkan oleh Tuhan sendiri. Firman-Nya memberikan petunjuk bagi kita untuk berlaku bijaksana, untuk berlaku jujur, berlaku setia, hanya pada kehendak Allah, demi sempurnanya keselamatan yang telah dianugerahkan kepada setiap umat yang dikasih, dan karena itu, saudara-saudara, selalu taati dan wujudkanlah dalam kehidupan sehari-hari dengan sungguh-sungguh kita yang telah diampuni. Kita yang telah diselamatkan Marilah kita nyatakan kasih kita dengan saling mengingatkan Agar melalui nasihat dan teguran kita Yang didasari kasih sejati Dapat merubah dan menyelamatkan saudara kita yang tersesat Menuntunnya untuk bertobat Mengakui dosa kesalahannya dan kembali kepada Tuhan serta kebenaran firman-Nya. Jangan pernah kita membuang sia-sia keyakinan kita bahwa Tuhan pasti memberkati, Tuhan memampukan setiap kekasih-Nya dalam mewujudkan kebenaran terang firman-Nya. Amin Jemaat yang dikasih Tuhan, bersama dengan orang percaya di segala tempat dan waktu, mari kita mengaku iman kita menurut pengakuan iman rasuli. Untuk itu, kami undang jemaat Tuhan berdiri, pengakuan iman rasuli.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 dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Jemaat yang dikasih Tuhan, sebagai rasa syukur kita kepada Tuhan, mari kita memberikan persembahan kepada Tuhan. Sebagai dasar persembahan diambil dari kitab 1 Yohanes, pasal 4 ayat 19 yang menyatakan kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Bersamaan dengan kita memberi persembahan, mari kita memuji Tuhan dari kidung jemaat 389 bait pertama sampai keempat Sidang jemaat yang kekasih Sebelum kita mengakhiri kebaktian kita pada pagi hari ini Marilah kita serahkan kepada Tuhan Setiap hal yang telah kita siapkan Yang kita lakukan dan kita persembahkan kepadanya Mari kita berdoa Maha besar di dalam Yesus Kristus, kami mengucap syukur atas limpahan berkat yang Tuhan percayakan kepada kami untuk kami kelola dengan baik. Ya, Bapak, beberapa hal kami siapkan, kami lakukan, kami nyatakan kepada Tuhan melalui kebaktian kami pada pagi hari ini. Setiap pergumulan yang muncul, yang kami alami, yang kami sikapi, Bapak kami yakin Engkau berkenan menolong kami. Engkau berkenan menerangi hati dan pikiran kami hingga apapun, bentuk keterbatasan, salah bahkan dosa yang harus terjadi di dalam diri kami pribadi lepas pribadi. Hanya karena anugerah pengampunan Tuhan, hanya karena anugerah kasih Tuhan, kami pun mendapatkan perbaikan. Tuhan berkenan menyatakan kasih hingga kami mau menindak lanjutinya meneruskan anugerah kasih itu di dalam kehidupan bersama dengan sesama kami sekalian. Ya Bapak kami menyerahkan saudara-saudara kami, orang tua kami yang hingga saat ini masih harus mengalami kelemahan fisik. Baik mereka yang karena penderitaan sakitnya, mereka yang karena usianya, Tuhan apapun bentuk kelemahan yang terjadi, Melalui upaya-upaya yang terjadi, Tuhan memakainya sebagai sarana, menganugerahkan kekuatan yang baru, menganugerahkan kesehatan, bahkan memulihkan, sehingga apapun bentuk hasil yang kami dapati, hanya karena anugerah Tuhan, kami pun Menerima dan mengalaminya dengan sukacita, serta ungkapan syukur bagi kemuliaan Tuhan. Bapak yang Maha Kasih, kami serahkan hidup dan kelanjutan hidup kami sekalian, khususnya setiap warga gereja dan jemaatmu. Dikacimi jemaat kota baru, Triorejo. Dalam setiap upaya, dalam setiap aktivitas, karya, dan pelayanan yang mereka lakukan, Tuhan senantiasa menyertai. Tuhan memberkati, Tuhan memakainya, hingga pribadi lepas pirat pribadi benar-benar dapat menjadi saksi Tuhan yang benar. Dimanapun mereka berada, kami serahkan dan melandaskan segenap syafaat, ucapan syukur dan penyerahan diri dan kehidupan kami hanya di dalam kuasa dan kasih Kristus yang telah mengajar kami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 Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ibu, bapak, serta saudaraku sekalian yang kekasih, kita akan segera mengakhiri kebaktian pada pagi hari ini kita akan meninggalkan ruangan kita masing-masing, kita akan melakukan atau melanjutkan hal-hal, aktivitas yang selama ini mungkin memang harus kita lakukan dan lanjutkan. Namun yang pasti, marilah semuanya itu kita lakukan dengan lebih sungguh lagi, dengan lebih bersuka cita lagi, sebab Tuhan pasti dan senantiasa menganugerahkan kemampuan, Tuhan menganugerahkan kebahagiaan kepada setiap kekasihnya. Saudara-saudara, marilah kita berdiri. Kita pujikan Kidung Jemaat nomor 438, bait 1 dan 3. Pikiran kita kepada Tuhan, kita memohon dan menerima berkatnya. nya Anugerah damai sejahtera dari Tuhan Allah, Bapa, kebijakan sukacita, dan penghiburan di dalam karya Yesus Kristus. Melalui pimpinan dan kuat kuasa roh kudus Yang menjadi sumber kekuatan Sumber sukacita dan damai sejahtera Di dalam hidup dan kelanjutan hidup saudara-saudara sekalian Pada hari ini sampai kekal Amin Kidung Jemaat 410 bait 1 Demikian Bapak-Ibu dan Saudara yang dikasih Tuhan pelaksanaan jalannya ibadah pada pagi ini kita lakukan dengan lancar, kiranya Tuhan Yesus senantiasa menyertai dan memberkati kita semua. Kami mewakili majelis jemaat Gereja Kristen Jaiwetan, Jemaat Kota Baru, mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Yohanes Puji Sugiharto STH yang bersedia pada pagi ini untuk melayani kita semua. Demikian juga tidak kalah pentingnya kami juga mengucapkan terima kasih kepada song leader tim keamanan atau organis yang setia untuk mendampingi. Demikian juga Uh, tim fotografer dan tim shooting yang betul-betul waktunya menyempatkan uh, begitu banyak menyita waktu, sehingga pada pagi ini ibadah kita terlaksana dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus kiranya memberkati, dan kami segenap majelis jemaat mengucapkan selamat berbahagia kepada Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari yang berulang tahun pernikahan maupun kelahiran pada minggu ke depan. Selamat merayakan, selamat berbahagia bersama keluarga. Dan terima kasih kepada seluruh warga jemaat Kota Barun Rito. Salam sehat. Dan tetap semangat, jangan lupa tetap jaga kesehatan, jaga jarak, cuci tangan, ya, cuci tangan, ya, pakai masker. Tuhan Yesus memberkati, amin.